Halo oh semuanya selamat datang kembali di channel ini, dan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi tentang Jadwal 8 Besar Piala Dunia 2022. Oke teman-teman, sebanyak 6 tim sudah memastikan diri lolos ke babak 8 besar Piala Dunia 2022. Kenam tim tersebut adalah Kroasia, Brazil, Belanda, Argentina, Inggris, dan Prancis. Dan hanya ada sisa 2 tiket lagi yang akan diperbutkan oleh Maroko versus Spanyol dan Portugal versus Swiss. Nah oke teman-teman babak 8 besar piala dunia akan dimulai pada Jumat 9 Desember yang akan mempertemukan antara Kroasia dengan Brazil dan pertandingan tersebut akan digelar pada jam 10 malam. Kemudian dilanjut tanggal 10 Desember 2022 akan mempertemukan Belanda versus Argentina pada jam 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Kemudian dilanjut lagi pada jam 10 malam yaitu akan mempertemukan antara pemenang Portugal versus Swiss dan Maroko versus Spanyol. Kemudian dilanjut tanggal 11 Desember yaitu jam 2 dini hari waktu Indonesia Barat akan mempertemukan Inggris dengan Prancis. Nah, oke teman-teman, itu adalah jadwal dari 8 besar Piala Dunia 2022. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua Kurang dan lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh